Perempuan denger. Kalau ada orang laki Punya tipe lima ini Tolong jangan ginikan Laki yang punya sifat lima ini Jangan ginikan Walaupun dia tampan Ganteng Habib Eman Jangan Ini Seorang lelaki Yang akan menjadi terhadap Islam Satu Galiludin Seorang suami yang agamanya jelek Gak sholat Diambil jadi suami Budul. Kalau gak sholat jangan dijadikan suami Dia diamanati sama Allah Sholat lima waktu gak dijaga Amanat dari Allah Yang ngasih kesehatan Yang ngasih nyawa Itu gak minta balasan Allah Itu dihianati Apalagi kamu Jangan pernah menikah kepada suami yang orang laki yang agamanya jelek. yang kedua golilul akhlak akhlaknya gak baik jangan kalau ada orang laki gak punya akhlak, nakal jangan dijadikan suami ini saya pesen sama anak gadis-gadis ini kadang anak gadis itu kalau sudah hatinya cinta walaupun dia itu nakal bapaknya ngomong, jangan dok jangan yang itu enggak sholat suka mabuk suka mencuri dia apa kata si perempuan Biar pak siapa-siapa di tangan saya dia jadi oh, perempuan kamu tahu maaf ya jika ada orang laki yang baik perempuan baik si laki baik yang perempuan baik-baik ketemu baik menikah Ini baik Ini baik Ening sama Lora Anaknya Kiai Satu yang laki, satu anaknya Kiai juga Perempuan, dinikahkan Sama-sama baik, sama-sama anaknya Kiai Menikah Tengah jalan itu akan menemui masalah Ini yang awalnya baik Apalagi kamu Wahai anak gadis Mengambil orang laki yang masa lalunya Sudah membawa segudang masalah kamu nikahi, insya Allah pernikahan kamu bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi pernikahan kamu adalah sal salah yusal silu, sal-salan, wa Ya, kok wow. sok jadi dokter mau memperbaiki seorang suami yang jelek? Jangan-jangan ngambil yang jelek, ngambil yang bagus. Tengah jalan itu ada jeleknya kok yang sudah ngambil yang sudah jelas jelek. Yang ketiga, za'irin nabar orang laki yang mata keranjang. Orang laki kalau mata keranjang jangan jadikan suami. Kenapa? Dia nggak akan bisa membuat buat bahagia dengan kamu. Kenapa? Matanya sudah nggak bisa syukur. Paham ya? Yang keempat, sayyidatul mizah. Orang laki yang temperaturnya itu tidak baik Salah sedikit Yang kelima Siapa orang laki yang tidak boleh dinikahi Karena dia akan menjadi neraka bagi seorang wanita Siapa? Al-Bakhil Orang laki yang pelit Jangan berubah menikah dengan orang laki, laki yang cerai Pelit Kenapa? kecantikan bergarekan di kantongnya jangan, tidak boleh pak, kamu itu mau nakal nakal tapi kalau kamu itu loman masih banyak keringanan Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa ya Musa latak tulus samiri samiri ini dulu digendong sama malaikat Jibril Dirawat sama Malaikat Jibril. Samiri ini yang membuat porak-poranda umatnya Nabi Musa dibuatkan patung, diambilkan tanah yang habis, diinjak Malaikat Jibril, dimasukkan ke patung sapi itu, mengeluarkan suara, disembah sama orang Bani israil Marah Nabi Musa, dicari mau dibunuh. Kata Allah, latak tulus Samiri. Kenapa? Fa Karena Samiri itu adalah orangnya dermawan